Berbuat baik kepada istri itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran Dan bergaulah dengan mereka secara baik Berbuat baik kepada istri juga diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Alaihi S.A.W khairukum, khairukum li -ahlikum, wa ana li -ahli. Sebaik baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya dan saya adalah yang paling baik untuk istri saya kata Rasulullah Artinya kebaikan seorang laki-laki itu tidak dilihat seberapa baik dia di luar rumah Kepada temannya, tetangganya, sahabatnya, partner kerjanya Karena itu kebaikan yang sifatnya semu dan bisa jadi kebaikan yang ria Sedangkan kebaikan sejati itu berada di dalam rumahnya Bagaimana dia memperlakukan orang terdekat yang ada di rumahnya Yaitu istri dan anaknya Makanya jangan menyimpulkan bahwa kita ini orang baik Kalau kita sudah banyak membantu untuk orang lain Apakah ketika istri kita ditanya tentang suaminya dia menjawab dengan jujur? Maka pesan untuk para suami Mungkin kita tidak suka dengan satu hal dari istri kita tapi ingatlah tidak ada manusia yang sempurna Kalau melihat dalam ketidaksempurnaan Maka akan larut dalam kekecewaan Dan akhirnya kita akan terputus asa dalam rumah tangga Maka ingat kebaikannya yang mungkin kita tidak akan dapat dari perempuan lain